Oke okay, Pak Oke okay, Pak uh, Hari ini kita mau Coba lagi ya Jaring anyut Nih Pak Akim lagi Masang jaringnya Seperti biasa uh, Kita ini Mulai dari jam uh, Setengah tujuh ya Setujuh malam Nanti sampai jam sembilan malam Kita hanya tiga jam karena kalau malam juga eh, ikannya juga enggak mau lagi Oke ikuti keseruannya Di Fisherman River. Iba game Kita coba angkat lagi ya teman-teman ya double-strike Hmm. Wow, banyaknya wuuh wow. ada babonnya lagi terkali babonnya ha 3 ekor hmm. Hmm. itu lebih sekilo tuh kilo setengah ada itu yang makan. gimana? Ah, bukanya mukanya nih. Bisa lepas itu pakai, nah, ya. Mau ukuran jarinya ndak ukuran dia. Teman-teman, Angkat dah, empat ekor langsung. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lagi tikungan jadi harus, kita harus ini ya, lebih waspada karena Mana? kapal tidak lewat waspadalah, waspadalah tidak kelihatan kapal lewat kita harus waspada ada rasa kecemasan sama Pak Kim nih, kalau di tikungan hmm, lagi Pak King. apal strike lagi. Mantap kali malam ini nih Pak Kim. Dia nak suruh Wah. Allah. Oh, enggak Terlalu sombong dia. Bakon Sudah Pak Kim. Oh iya. kecil nih babonnya oh lepas jangan lepas juga lagi pak tim hmm. hmm. jaringnya oke baru sekali beranyut sudah ada limabon eh ini Pak Pakkin lagi merentang yang kedua ya kita akan beranyut lagi ini yang kedua kali pasang sudah ditabrak hakim. Oke kita angkat yang kedua kalinya nih ya. Ois, itu dia. Double strike teman-teman. Ini jarum yang kedua kita angkat ya. Kedua kali kita lanjut Baru diangkat sudah ada dua ekor. lumayan babon-babon Pak Kim ya. Lumayan, Pak. Untuk ukurannya malam ini cukup besar-besarnya, teman-teman. Wah, dua, tiga. Oh, Pak Kim. Ah, babon tuh. Ini Pak Cuma hmm. mandi tadi hmm. Itu lagi tuh lompat lompat dari. Oh. lagi. Banyaknya Kita hari ini pakai, ya. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Lagi memang di sarangnya nih, masih ramai. Dia oke, habis eh, dua kali beranyut sudah hampir separuh. kita pasang yang ketiga kalinya ya Ini Pak Kim lagi merentangkan tuh pelampungnya teman-teman kelihatan pelampung ada ya, Pak Kim? Ya. di pinggir aja sudah ada dia Pak Kim ya Nah, Lagi kan? di tengah, karena itu jelas banyak, kan? ya. Yeah. Kalau ndak lepas, dia enggak hmm. bagian. Nah, tuh, Pak, masih. mulai malam agak kurang deh ya tidur dia untuk Dan mulai tidur dia hmm, hujan siang tadi. si ada hasilnya. Oke. Pak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Hati terus keseluruhan saya dicari visi remansi ya jangan lupa juga komentar subscribe-nya ya agar channel saya ini lebih berkembang kayak channel yang lain lainnya. oke sampai jumpa teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye untuk hasil hari ini banyak nih besar-besar babon-babon nih 20 kilo ada pak 20 lah, hampir penuh petinya.